Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman Sudah stay, sudah menonton dan mendengarkan Jawa Sautro Semoga kebaikan teman-teman Diberikan balasan oleh Allah yang Maha Kuasa Dan dipanjangkan umurnya Dilancarkan dalam segala urusan Serta dibanyakin rezekinya. Amin, Ya Rabbal Alamin Nah, buat teman-teman yang showroomnya atau mobilnya mau direview, dibantu pasarkan, mempromosikan agar jualannya semakin cepat dan usahanya semakin berkembang, bisa menghubungi nomor telepon di kolom deskripsi atau menghubungi saya langsung via DM di Instagram. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, dibantu subscribe-nya agar supaya teman-teman enggak ketinggalan notifikasi dari video-video terbaru. Nah, buat teman-teman yang ingin menyisihkan sebagian rezekinya untuk membantu sesama, teman-teman bisa melakukan donasi langsung ke tombol terima kasih di bawah ini. Karena sebagian penghasilan dari YouTube saya akan saya sumbangkan kepada orang yang sangat membutuhkan baik terima kasih kita mulai nah teman-teman ini dia mobilnya Toyota kijang kapsul tipe SSX transmisi manual ini yang berbahan bakar solar atau diesel ya teman-teman. Tahun 1997. Berplat ganjil, alamat Serang Kota. Untuk nilai untuk pajaknya itu di bulan November 2023. Pajaknya panjang ya teman-teman. Warna hijau metalik ini ban-ban masih sangat tebal kita cek juga ban belakang masih cukup tebal ya, ini agak kotor aja karena belum dicuci nah ini ban-nya ban belakang sebelah kanan ini ban depan sebelah kanan maksud saya nah untuk bodi ini body menurut saya masih sangat layak ada sedikit lecet-lecet biasa ya pemakaian di sini mobilnya dijamin gak bekas nabrak dan gak bekas banjir lampu lampunya masih cukup bagus ini tinggal di salon aja biar supaya lebih bening nah lampu sebelah juga masih bagus nggak ada yang pecah atau hancur tapi karena sedikit wajar ya. Nggak ada yang pecah atau hancur ya? Kalau retak rambut masih wajar. Untuk bodi saya pastikan masih sangat rekomendasi. Ini body fender sebelah kiri masih orisinil. Ini ada cat yang terkelupas. Menandakan ini fendernya masih ori ya. Dan di sebelah pintu pun Pintu penumpang sebelah kiri Depan Saya pastikan masih ori Masih bagus Dan juga di sebelah pintu belakang Sebelah kiri juga Masih cukup bagus Kalau menurut saya sih Masih ori ya ini teman-teman Nah di sini juga Bodi samping sebelah kiri kita sudah cek masih ori dan yang terpenting di sininya untuk mobil lawas itu kita harus cek di bagian palang airnya Palang airnya masih lempeng masih orisinil teman-teman itu menandakan mobilnya nggak pernah terguling nah ini dia yang sebelah sini kita cek juga pelang air masih lurus ya teman-teman masih -teman, asli bawaan dari pabrik ini mobil benar-benar antik menurut saya masih bagus kalau dandan minor masih ada ya pasti karena ini hitungannya mobil lawas mobil tua ya teman-teman Nah, sekarang kita cek untuk bodi bagian sebelah kanan atau supir di fender depan. Saya pastikan masih ori. Belum ini belum pernah kemudian saya sih belum pernah ada dempulan ya. Nah, ini ada dempulan di sini di pintu sebelah kanan supir enggak terlalu tebal ya tapi masih sangat wajar nih sebelah sini aja nih ini teman-teman nah ini lecet-lecet lecet-lecet sedikit di pintu ya tapi masih terlalu wajar Nah tuh ya teman-teman Nah ini masih asli nih Belum pernah dicat nih Masih orisinal Nah apalagi ini vendor belakang Masih kaleng banget ya Saya pastikan masih kaleng banget Dan di bagian sini bagasi Kenapa saya harus ketok-ketok Karena dari ketok-ketok itu Ketahuan tingkat ketebalannya kita bisa ngerasain. Semestinya sih memang nggak perlu diketok dilihat juga udah kelihatan. Tapi kan untuk memastikan agar teman-teman yang menonton di sini dari suaranya mungkin bisa membedakan. Ya seperti itu kurang lebihnya. Untuk lampu-lampu belakang masih cukup layak ya. Hanya kotor aja, minta dibersihin di salon. Ada retak-retak rambut wajar kategorinya ya. Nah. Dan juga di bagian bemper pun masih cukup bagus ya, teman-teman. Oke, baik kita ke interior. Kita mulai dari bagian belakang dulu ya. Nah, pintu bagasi sealer masih ada ya. Enggak ada yang putus nih ya, teman-teman. Enggak -teman. ada yang putus. Ininya juga masih bagus. Di bagian belakangnya masih bagus pintu-pintunya, tulangannya masih aman bawaan dari pabrik interior bagian belakang kursinya yang bagian belakang menghadap face to face ya menghadap depan, menghadap samping, samping kanan kiri. Nah bagian tengahnya ini menghadap depan. Untuk plafon masih bagus, bersih, tinggal di salon aja. Kita ke bagian interior tengah door trimnya masih bagus tinggal dicuci dibersihin nah ini sarung joknya semi kulit tapi temporer ya retak-retak aslinya masih original terus simpan ada masih rapi untuk AC saya pastikan masih bagus nah ini dongkraknya juga dongkrak yang model ini ya botol teman-teman baik di door trim supir masih cukup rapi. Sealer-sealer pintunya masih utuh ya. Guys. Nah, di footstep aja nih. Bagian ini. Agak pecah. Ya, tapi untuk di sealer ini masih utuh. Dan di bagian belakang. Kolongan masih rapi. Semuanya masih rapi. Kolongan pun masih bersih, rapi ya, tinggal di kalau dibersihin. Interior dashboard masih cukup rapi, kalau menurut saya paling ada minor-minor dikit yang kita rapihin itu pun enggak terlalu signifikan. Baik, kita ke kap mesin. Nah, untuk di kap mesin kita cek. Bulat-bulatannya masih ori. Masih sentris ya teman-teman. Ini kap mesinnya dilengkapi dengan peredam ya. Karena ini mobil diesel kalau nggak dilengkapi dengan peredam, waduh, berisik banget nih, teman-teman. Oke di bagian pilar depan kita cek juga sebelah kiri sampai tengah depan masih asli belum pernah ada penggantian di bagian bull head tepat atau apronya di fender, di fender, di atas ban masih rapi utuh gak ada yang karatan. Sasis pun lempeng ya teman-teman yang sebelah sini kita cek juga masih lempeng di sasis pun lempeng ya nggak ada yang rusak dan di mesin di mesin masih bagus nggak ada Kebocoran yang sangat parah. Masih cukup bagus teman-teman. Ini layout bagian depan. Dari samping. Kita ke tengah. Nah teman-teman mobil ini saya jual seharga 65 juta, masih bisa nego Toyota Kijang kapsul tipe SSX bertransmisi manual yang bermesin diesel tahun 97 teman-teman Insya Allah mobil dan mesinnya masih sangat layak pakai dan insyaallah mobilnya nggak bekas banjir dan nggak bekas tabrak. Insya Allah aman ya teman-teman. Harga tersebut masih bisa nego, negonya nego ketemu aja, nego yang wajar. Nah buat teman-teman berikut tadi yang telah saya uraikan, semoga mobil ini bisa menjadi referensi dan pertimbangan buat teman-teman. Mohon kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya ada Pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.